Bro oh, di MBST semuanya kembali lagi bersama Nico ya Kali ini Nico bawa modal 77.000 ya Kita gaskan di 77.000 aja Semoga kita langsung dapat maksudnya disitu sama situs yang paling gacor, yang paling mantep yang gua mainin ini. ini memang sudah terbukti ya tuh kan bener kali 10 langsung keluar aja ya buat yang baru pertama kali nonton video gue ucapin selamat datang ya bro semoga kalian suka dengan hiburan yang gua berikan ya bro jadikan video ini hanya untuk hiburan ya permainan ini hanya tujuannya untuk memberikan hiburan kepada kalian jangan jadikan permainan ini sebagai mata penjaharian kalian ya dan yang belum pernah main di situs yang gue mainin ini silahkan langsung wih anjir makota connect bro silahkan langsung ke kolom komentar linknya gue taruh di kolom komentar dan di tentang halaman gue ya ada di tentang halaman langsung aja di halaman gue ada linknya di situ atau di deskripsi juga gua taruh link untuk gabung di grup gue ya. ya, yoi langsung coy dapat skater kita langsung dapat free spin bosku emang lagi gacor ini, RKP nya lagi tinggi bosku, be semenjak habis maintenance saya emang semakin gacor ini di mana mana website abis maintenance malah bapu ya ini mah di sini oh ya, apa abis maintenance malah galak corus itu sini nih tuh kan bener tuh kan kuningnya konek itu empat tuh kan merahnya flak juga tuh kan bro oh, buset dah tuh kan ya perkaliannya tambah lagi nah kan gila tuh mantap gak tuh saya ingin perkeliannya cuma 4 doang dikasih sama aki-aki ini ya, aki-aki Jeyus, oke, okay. jam pasirnya konekin lagi bosku, aduh, nah, jam pasir, aduh, apa-apa, perbanyak perkalian dulu ya, nah, untung banget kita tadi dapat makota ya bro dia Di emang makota biar tadi konek mula ini kayaknya mau konek lagi dengan makota tuh kan konek lagi gila dua kali tiga kali di luar dua kali di dalam satu kali konek terus makota sini emang bener-bener gacor banget ya bener-bener tinggi ya tipinya sini gak bisa diragukan lagi sudah pasti sudah the best banget sudah pasti the best banget dah pokoknya ini kita gaskan dulu ya biarin aja walaupun sebetulnya ini udah bisa WD ya cuman baru 4 menit kita main ini jadi belum begitu lama gua coba dulu sampai mana ya kalau nanti sudah mulai berkurang berkurang atau udah dapat ya empat lipat lah ya gua target 300 aja lah nggak usah kali lipat lah buat target tiga kita WD nanti ya jadi Buat kalian juga, supaya kalian bisa menang gua gue. Gue yakin kalian pada ini kok. Kalau main itu pasti sempat naik lah ya. Naik. Dari modal kalian sudah dapat kayak gue. Kayak, kayak, kayak gini. Nah. Jangan terlalu terbawa nafsu ya bosku. Pokoknya target kalian jangan terlalu gede-gede lah. Kalau gede-gede pasti. Yang ada untuk keburu bisa dot lagi ya. Rungkat jadinya. Kalau oh, emang kalian feeling ini lagi bagus nih kan, kayak gini pecah-pecah mulu, mendingan kalian buy spin aja ya, bosku. Brody, NBST semuanya lebih baik kalian buy spin karena supaya kalian tidak kehilangan momen gacornya karena RTP itu kan selalu berputar ya, bosku. Dan, jadi kalau RTP sudah tinggi itu ada kemungkinan dia akan jatuh ke bawah ya, jadi, hmm. Nah kayak petir-petir kali 10 kali 100 itu keluarnya kalau udah FTP sudah tinggi itu Brodi Jadi harus gitu ya Brodi Kebetulan gue main ini maghrib-maghrib ya jadi ya sorry banget ya, ya. Gue skip dulu kali ya gue uh, kasih suara dulu ya kita, sambil kita main aja Nanti setelah aja baru gue lanjut lagi oke okay? pokoknya pantengin aja liatin polanya ya jangan sampai di skip skip karena nanti kalian ketinggalan polanya oke okay? kemudian BSD kemudian lagi bersama gue oke langsung kita disambut dengan tanpa sih itu yang BSD ya, ya. gue tadi biaspin 80 itu diturun gue akan langsung berdasarkan ya kita berhutang semuanya kita ada nanti keburu tuh kan batasan jasjen keburu momennya hilang ya keburu apa ETP ini turun kita langsung berdasarkan biaspin jadi kita free spin ya, intinya balik modal atau 200 lagi ada berat dapat 200 inilah lah kayaknya untuk Rp harus ini soalnya karena tadi sebelum 4 itu sudah dapat JP 200 tapi sekarang kita masih naik turun naik turun lagi. seperti naik roller coaster kamu bertanya kamu itu oh my god kita untungnya pasti kita dapet 200 lah masa 200, saja ya, nah, nah, nah, nah, nah. so, tuh kan langsung kita dapat piala rupiah atau bolasnya Olympus, ya gelasnya kita dapat. Yo, ini, Hmm, mantap di sepuluh puluh di dalam saya ingin cuma 600 perak ya yang bikin ya. oke, sudah fix kita WD aja ya bosku ya bro, bro, bro di investasi semuanya kita WD aja ya. jangan lupa untuk like serta comment dan follow channel Omni ya, oke, nah halaman om, Omnikom jangan lupa di follow ya di follow, di share ke teman-teman pada malam, oke? Okay? bye, -bye.